Pirellium Pjanic tampaknya tengah mencari jalan agar bisa meninggalkan Barcelona. Ia pun dikabarkan berhasrat untuk kembali ke klub lamanya, yaitu Juventus pada musim panas ini. Pjanic meninggalkan Juventus pada musim panas 2020 lalu, dia bahkan dikontrak hingga 30 Juni 2024, namun tampaknya dia tidak terlalu betah bertahan lama-lama di Barcelona. Pjanic ingin kembali ke Juventus pada musim panas ini, namun terdapat hambatan yakni biaya transfer dan gajinya yang cukup besar. Rumor kembalinya Pjanic ke Juventus karena mega bintang Cristiano Ronaldo memilih bertahan di Juventus, kembali dan musim masih Juventus Allegri sebagai pelatih klub. Pjanic memang sudah merasakan nyamannya ditangani Allegri. Karena itu Pjanic dikabarkan bersedia menerima gaji yang lebih sedikit di Juventus. Ia siap melepas gaji 8 juta euro 136 miliar per musim yang didapatnya di Barcelona. Juventus memenangkan 6 trofi domestik, kesuksesan itu pun diakini menjadi faktor kuat yang mendorong sang gelandang tengah tertarik kembali ke Juventus. Tak ayal, Pjanic pun ingin kembali membela Juventus. Daily Mail melaporkan bahwa Pianik menganggap alegri seperti figur ayah sendiri, dan pemain asal Bosnia itu berharap untuk mengakhiri karirnya di Barcelona musim panas ini. Yannick sendiri tampil di 178 penampilan bersama Juventus selama bernaung di sana. Dari jumlah pertandingan itu, dia mampu mencetak 22 gol dan memberikan 41 assist